harga cabai di kota Malang meroket menjelang Natal dan Tahun Baru, Nataru, 2023. Kenaikan harga cabai ini terpantau di pasar besar, kota Malang. Salah satu pedangan di pasar besar, Mia Alawia, 38, mengatakan, kenaikan cabai saat ini sebesar Rp44.000 dari sebelumnya Rp41.000 per kilogramnya. Lanjutnya, kenaikan harga cabai sudah terpantau sejak beberapa hari lalu. Mia mengatakan, kenaikan harga komoditas ini sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Sudah biasa naik setiap akhir tahun. Naiknya bisa setiap hari, katanya dikutip dari ngopibareng.id, Kamis, 8 Desember 2022. Kenaikan harga cabai diduga karena faktor cuaca yang berimbas pada pengaruh hasil panen. Sekian harga cabai untuk tanggal 9 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.